uduh uduh uduh di sini dia ya yeah, oke okay. guys uduh uduh uduh slot gacor kayak ini si Aki juga gak mantap mantap mantap enak slot gacor ya Oi, si aku maha teman-teman halo halo bahaya ngerti ya, apa kabar semua semoga baik-baik semua Oke he -he, gimana puasanya lancar semoga lancar semua ya bahaya ya he, -he. doakan semoga Tamat ya puasanya semua tidak ada bolong-bolong oke he, seperti biasa memang Joni ingin memberikan info slot gacor hari ini ya kepada kalian semua tentunya di channel tercinta kita wayang jackpot ayo langsung lihat mau lihat pola-polanya ayo gasku langsung gas Iya ini kita udah ada di dalam Games ya kawan-kawan Seperti biasa mengunjungi Joni bawa 50k Aja ya Kita main di bet 800 Langsung aja ya Kita mah di Pakai turbo 10 Oke desinya di oven. Udah gitu turbo 10 Spin cepat 10 lagi Oke cincin Oh iya mantap Alas ya satu lagi. Eh, uh, ayo kebiasaan PHP ya si Aki, tapi kita jangan marah marah ya. Karena puasa itu nggak boleh marah marah ya. Eh, e, boy? Iya buat Bakaya juga Mamang Joni ngertin lagi. Ayo gabung komunitas Mamang Joni. E e, komunitas KSS. Komunitas lo Santuy. ya nanti mau nginjuns matkan di kolom komentar ya di sana ada bagi-bagi giveaway mingguan nih hadiah utamanya satu buah handphone buat kalian yang beruntung, hayu makanya kabung, oke mantep Iya Ya, eh, yang nanya juga ini Mamang Joni main di mana? Seperti biasa lapak Mamang Joni bermain mah di Boswin 168 ya, kawan-kawan ya. Situs Situs gacornya Mamang Joni mah di Boswin 168. Oke. Mana de ieu ya, teh eh. Yang pecahnya si Aki. Oi. Ki. Aduh. Oke dikasih Gretongan ya kawan-kawan ya enak sekali lejat nikmat siap boy. Hmm oh, iya mantap. Hmdu mm, baiklah gratisan namanya juga ya kita lihat aja dapat apa kecatisan. Udu kali 10 tapi kena. Oi mantap mantap mantap mantap. Udu siap. Oke, iya, upik mantap kali tiga aja ya nggak apa-apa kali kaliannya sedikit juga ya tiga kaldu, uh, uh, yang penting mau jackpot, iya, iya iya iya iya kaldu kaldu cantik mah dapat ya kawan-kawan, mudah saja kali tiga kali dua aduh, oke oke okay. oke okay. oke okay. lagi aduh sia Boy aduh sia Boy ya seperti biasa kawan-kawan ayo di komen-komen ya di kolom komentar ya he, he seperti biasa kasih hashtag wayang jackpot ya he -he. sama kasih hashtag KSS komunitas lotek santuy ya buat kalian yang mau apa namanya komen-komen ya hmm siap boy satu lagi bisa kena itu satu lagi aduh mantap dikasih lagi ditambahin ya oke oke oke kaldu iya merah merah satu lagi boleh Aki mantap cawannya dua lagi Iya dikasih ini ini ini dia ya yang ditunggu-tunggu Oke super bagong gratisan mah enak ya kawan-kawan ya alas ya Aduh kali tiga kali tiga Aduh sia Aduh oke iya cawan oke Iya. Enggak ada lagi. Aduh aduh aduh. Oke lah lumayan ya gratisan 73 kayak Bu ditampi ya sama kita ya. Oke ini kalau di ulti enak ini kayaknya kayaknya hmm, kita coba naik bet langsung kita. Gas kun ya kita buy all in sih ya. dapat apa ya. Soalnya tadi gratisannya enggak adaan ya puluh 73 ya dugaan di sini ya. Gongkat-gongkat sekalian ya. Hoyo ya, Oke, oke, oke kaldu kena. Alah. Ah, ah, ah. Aduh sia boy, aduh sia boy kumaha ieu. Yek. Mantap, biru. Oke, hijau dulu, biru boleh. Iya, mana ultinya? Ulti mana aki? Aduh, lemes ini gak bisa maki-maki si aki. Anjim, Siap ya, terlalu titik te aki. Hmm, -hmm. cincin Oke ya. Oke, mahkota juga kena ultinya ki kali dua aja ki. Ki kali dua aja, mana kalu-kalu malah dikasih lagi. Kali aduh, sayang sekali. Boy, boy, boy, boy, boy. Hantam tadi harusnya yang dihantam itu, aduh aduh aduh. Hmm, ainger, ainger. Aduh, mentang-mentang puasa ya si Aki ya, uh, jadi kita nggak bisa maki-maki ya, aduh si boy. Oke. Okay mantap Oke kali empat itu jam pasir Uduh uduh uduh di sini dia. ya Oke okay. auto sempak nasional guys. Uduh uduh udu. slot gacor kayak ini si Aki juga gak mantap mantap mantap enak slot gacor ya. Oi si Aku Maha teman-teman. Sedap kan? Eh -e, sempak Aki memang wangi ya kawan-kawan ya. ya siap terbukti ala Oke okay. hantam lagi ki ala kaldu cantik kaldu cantik ala ala ala ala oke okay. Aiyah lumayan lah ya Balik modalnya gede Sampai cuan ya kita naik bed ya Kita kocok-kocok lagi ya Kawan-kawan ya DC nya di offin aja ya kawan-kawan ya Kocok Dikocok Mengkocok Kocok-kocok si Aki Mana? Atau Aki ah kita turunin kita kasih aja dulu ya 20.000 buat si aki ya kita sumbang dulu si Akinya ya biar semangat mengulti lagi kepada kita ya malah ini mah apa apalah dikasih syukur nggak balik juga nggak apa-apa enggak balik modal ya kita tinggal jauh tinggal cabut ya uh -uh, biasa dimin aja si aki mada uh -uh, lumayan langsung kali lima Oke udu, udu, udu, udu. Eh malah dikasih Kayaknya ini mah ya kawan-kawan ya Kayaknya mah dikasih ini Alah Alah Rungkat Siti ini Rungkat Aki Rungkat Aki Eh mah Makota satu lagi makota Aduh gak mau keluar Makota satu lagi malah dikasih sempak ya kawan-kawannya nggak paham memang Joni ya niatnya kita mau ngasih buat si Aki 20 Oduh, aduh, aduh, aduh oke kawan-kawan kiat-kiat puasa yang baik dan benar ya kawan-kawan kayak gimana ya memang Joni ingin tahu kalau kalian kiat-kiat puasa ya he, he, tulis di kolom komentar ya kawan-kawan semua ya lumayan ya gocengnya Oke kiat-kiat puasa dari kalian supaya puasanya lancar ya Coba tulis di kolom komentar ya pakai hashtagnya Wayang Jepot sama KSS stkss ya komunitas lutex satu ya momong Joni juga ingetin lagi kalau di komunitas Mamang Joni lagi ngadain setiap minggunya ada giveaway giveaway cantik buat kalian ya yes, kawan-kawan. Makanya Hayu yang mau gabung gabung. waktu nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya komunitasnya Mamang Joni ya. Oke, okay. oke. Okay. Hmm. -mm mantap walalah ini mah auto sempak lagi kawan-kawan sempak nasional ya aduh mantap sekali di luar juga dikasih sempak ini slot gacor memang enak lejat sedap nikmat slot gacor hari ini mantap jiwa Iya ini mah auto-auto WD kita ya kawan kawannya udah gini mah ya Kita all in aja Nah nih buat si Aki ya kawan-kawan kita kasih Ini menang-menang kita udahan ya kawan kawannya ya uh, Udah cukup lah segini ya Jangan sekakak kata Mamang Joni juga ya Yang penting mah bisa nge WD bisa buat beli cilok ya uh, Lumayan beli cilok juga ya ayo oke kali lima merah kuning boleh iya kuning satu lagi atuh iii cincin Oh nggak oh, oh, oh. apa-apa ya nice nice Oke kali tiga lewat nggak apa-apa ya Oke ini mana Tina kamanaman nih tuh,nya kalau-kalau cantik aja lewat ya. Oke oke oke. Iya ya. Mayun mayun mayun. Hmm, siap boy. Eh uh, siap. Allah kalu. Allah. Udahan ini Maya kawan-kawannya udah dikasih segini maya kita udahan aja ya kita cobalah sampai ini sampai kita pasin aja ya sampai 1 juta ya kawan-kawan uh, juga mau menginginkan kalau puasa semoga puasanya lancar semua ya tanpa ada halangan gangguan mana ada tuh ulti kakek ini ulti ah Uh, uh, ya, mau muncul doakan semoga puasanya lancar, semua kuat sampai maghrib ya. Heeh, uh, uh. ayo tuh, makanya komen-komen tuh kiat-kiat puasa yang baik dan benar dari kawan-kawan seperti apa boleh dicantumin di kolom komentar, kayak kawan-kawan semua ya pakai hashtag wayang jackpot sama KSS. Uh, uh, nanti yang komennya mau Joni pin nanti mau Joni kasih giveaway, kayak kemakan-kemakan. Oke, okay? uh, uh, mantap jiwa. Ayo ayo, atuh makanya gabung komunitas Mamang Joni. Iya iya iya iya iya. Seperti biasa ya kawan-kawannya. Eh -e, di bulan puasa mas stay safe, stay healthy aja ya dari Mamang Joni ya. E -e, dadah.